Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik ya Hari ini kembali terjadi Namun terkesan lebih berani Dibandingkan kita-kita yang hari ini Masih membiarkan diri kita sendiri Menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online Kali ini terjadi pada seorang guru SD Yang akhirnya Melaporkan dan meminta perlindungan Kepada pihak kepolisian terdekat yang ada di kotanya Loh kenapa bang? Emang masalahnya apa bang? Ya karena terus-terusan diteror sama pihak aplikasi pinjol Dan nanti kita akan bacakan bagaimana kisahnya Supaya hal ini nanti tidak terjadi lagi Pada kawan-kawan yang lain Pada subscriber yang lain Ya, Soalnya Selain sudah menguras habis tenaga dan harta Namun hutang tak kunjung lunas Seperti pada kisah ini ya, Awal mula meminjol itu jumlahnya cuma 3 juta rupiah Namun berakhir di angka 80 juta Banyak banget ya kan Oke ya kita langsung cek saja beritanya Bagaimana sih kronologi kejadiannya ya, Sampai dengan bisa 80 juta udah jual ini itu dan akhirnya nggak tahan dan meminta perlindungan kepada pihak kepolisian Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Baik ya dari detik jateng ngaku di teror pinjol guru SD di Wonogiri minta perlindungan polisi Baik begini ceritanya Wonogiri seorang guru SD di Wonogiri terjerat pinjaman online hingga mendapat teror dari penagih hutang Dia lantas mendatangi polres Wonogiri untuk meminta perlindungan Bagus, cerdas Untuk teman-teman yang juga mengalami masalah seperti ini Silahkan membuat laporan dan aduan terkait perilaku penagihan pinjol Yang mungkin hari ini sudah dianggap melanggar ketentuan hukum Baik ya Guru perempuan berinisial NR berumur 30 tahun itu Mendatangi kantor polisi dengan didampingi ayahnya Dia mengaku memiliki pinjaman yang saat ini sudah terakumulasi hingga puluhan juta rupiah NR mengaku awalnya berurusan dengan pinjol sejak Juni lalu, ini Juni, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya berkisar ya, lebih kurang enam bulan lah ya kan? Saat itu dia sedang membutuhkan uang dan meminjam di pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, saat itu meminjam sekitar 3 juta rupiah, katanya. Jujur saya lagi kepepet jangka penyelesaian cicilan per 2 minggu Nah aplikasi pinjol apa hari ini yang per 2 minggunya harus segera dibayarkan Kemarin gua udah sampaikan ya kan Aplikasi pinjol yang seperti ini memang di awal memberikan tenor Ada yang sebulan dua bulan tiga bulan Namun ya kan per dua minggu hampir harus sudah terlunaskan Ya sama aja bohong ya kan Dan mudah-mudahan ini menjadi PR resmi dari pihak OJK kembali Ya agar untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Tolong diperhatikan tenornya Jangan cuma 2 bulan tiga bulan Tapi dihitungan 14 hari sudah diuber-uber dan dikejar-kejar oleh pihak aplikasi Lanjut Hanya saja ya saat jatuh tempo dia ternyata belum bisa melunasi utangnya, Bu NR tadi dia lantas mengunduh aplikasi pinjol lainnya dan mulai gali lobang tutup lobang. Bahkan dia juga akhirnya meminjam uang dari pinjol ilegal. Ya, nah ini dibutuhkan ketenangan dalam berpikir. Yang kemarin-kemarin sudah salah langkah dengan cara gali lobang tutup lobang, belum terlambat, dan segera hentikan jangan lagi diteruskan sudah pasti membuat kalian tambah pusing pasti tambah rugi dan pasti tambah ruut ya kan lanjut dulu akibatnya utang yang ditanggung terus menumpuk NR mengaku akumulasi utangnya di berbagai aplikasi pinjol mencapai 80 juta rupiah nominal yang lumayan fantastis padahal utang kita di awal 3 juta ya kan? Dan akhirnya gara-gara gali lubang tutup lubang karena panik terus-terusan diteror sama pihak aplikasi ujung-ujungnya minjol lagi. Nah untuk yang mengalami masalah seperti ini di saat ini aku pengen memesankan agar untuk tidak bertindak apapun ya apalagi sampai dengan mengakibatkan kerugian yang fatal ya hari ini setelah merugikan diri sendiri. Setidaknya kita jangan merugikan diri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Ya misalnya dengan cara bertindak gali lubang tutup lubang Dan berpikiran singkat lalu mengambil langkah yang fatal Jangan kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan Hanya karena masalah aplikasi pinjol Lanjut ya kan Utang saya makin banyak kata Bu NR Produk pinjol ilegal yang saya gunakan juga tambah banyak ya kan di aplikasi ini sudah ada 45 produk pinjol ilegal yang saya lunasi. Kalian bisa bayangkan bagaimana lelahnya ya, ketika berhadapan harapan dengan satu atau dua aplikasi pinjol saja. Kita sudah benar-benar cukup lelah ya? Kan, kita sudah pasti stres dan panik, nggak ketolongan. Lanjut ya? Kan masih ada beberapa yang belum saya lunasi, jelas Bu NR. Alhasil ya kini NR mengaku dikejar-kejar oleh penagih hutang sebenarnya ini perasaan kita aja ya karena kita belum mampu menguasai diri kita sendiri sehingga kita masih tetap merasa ya dikejar-kejar merasa takut ini itu ya khawatir debt collector lapangan datang banyak banget padahal itu sendiri kita yang ciptakan dan sekarang kita yang bisa mengontrol itu semua lanjut tak hanya diteror lewat pesan singkat dan telepon NR juga menuturkan aplikasi itu menyebarkan data privasinya. Fix, ini aplikasi yang seperti ini pinjol ilegal. ya Kalian pun yang hari ini sedang mendapatkan ancaman disebar data, langsung saja cek apakah itu aplikasi pinjol legal atau ilegal. Kalau untuk yang ilegal dan mereka mengancam atau melakukan penyebaran data, nggak usah dibayar lagi fix itu ilegal bagaimanapun mereka sudah mempermalukan kita nggak usah mikirin malu dan lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol lebih baik seperti itu jadi di dalamnya itu data itu disebarkan ke kontak yang ada di ponsel NR dan seperti biasalah mereka mengotorisasi kontak, foto, video, file, dokumen, musik, dan lain sebagainya. Itu yang di handphone kalian udah habis diotorisasi sama pihak pinjol ilegal. Ada pun data yang disebar berupa foto KTP dan foto pribadi. Nah kalau yang foto KTP itu biasa aja. Nggak usah panik berlebihan. Ya biasalah foto kita ketika pertama kali melakukan pengajuan pinjaman ya kan. Geleng ke kanan kiri buka mulut Anda tutup mulut Anda. Kedipkan mata Anda ya seperti itu. Mereka mengedit-edit itu dan memberikan caption yang cukup kurang ajar. Yang jelas mereka bertujuan untuk mempermalukan kita. Dan jangan merasa malu. Biasa aja karena yang mengalami masalah seperti ini itu bukan kalian aja. Masih banyak dan sudah banyak, ya, teman-teman yang sudah bisa berhasil bangkit kembali dari keterpurukan, dipermalukan oleh aplikasi pinjol ini. Padahal, lanjutnya, ya, dia telah berusaha keras melunasi utangnya, termasuk dengan menjual sepeda motor yang dimiliki, namun hasilnya tidak cukup untuk melunasinya. Yang mengalami masalah seperti ini, ya, nggak perlu panik. Dan jangan menjual apapun, karena bakal susah lagi untuk membelinya. Biarkan saja terlebih dahulu. Yang penting kalian fokus ya mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi, lalu menambah penghasilan. Yang penting jangan menjual barang lah, ya kan? Terus Bu NR merasa depresi ya, tidak tahu mau kemana ya jelaslah. Ini masih untung beliau masih punya ayah yang mungkin bisa siap atau welcome ya dan mendampingi anaknya. Untuk e, melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, untuk orang-orang yang mungkin tidak mau mendengarkan, tidak mau tahu dengan masalah kita, bakal stres sendiri, ya kan? Dan inilah manfaatnya ketika kita jujur dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi, kita setidaknya selain meringankan beban mental, itu kita akan punya solusi yang lebih baik, ya, setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lanjut, ya, menanggapi hal itu. Kasubspen Mas Maspolres Wonogiri Aibtu Iwan Sumarsono mengatakan NR belum melaporkan secara resmi kejadian itu ke Polres Wonogiri. NR hanya meminta solusi kepada pihak kepolisian. Lantas, ya hal tersebut kasus perdata. Jelas, utang piutang masuk ke dalam ranah kasus perdata ya kan yang bersangkutan perlu melunasinya oke okay lah kalau seperti itu dan kalau untuk ancamannya jika memang jiwa merasa terancam bisa melapor ke polisi kata Pak Iwan jadi sudah cukup jelas keterangan dari Pak Iwan lebih lanjut Pak Iwan meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berurusan dengan pinjol ya kan kami menghimbau masyarakat bisa hati-hati saat hendak meminjam uang lewat pinjol. Kata Pak Iwan, "Harus diperhatikan resikonya, ya. Dicek sudah berizin atau terdaftar di OJK atau belum? Jangan sampai pakai yang ilegal," kata Pak Iwan. Nah, belajar dari kasus dan kejadian ini, kita berharap jangan ada lagi yang menjadi seperti ini, tapi harus mengikuti langkah-langkah seperti Bu NR. Gua cungi jempol untuk Bu NR yang penting harus tetap semangat ya Bu NR. Yang penting Bu NR bisa berbenah ya nggak usah mikirin masalah utang ya. Masalah teror tadi udah jelas pihak kepolisian menanggapi dengan baik ya kan. Dan kita berharap untuk teman-teman yang masih mendapatkan teror seperti ini. Segera saja laporkan kepada pihak kepolisian. Ya ingat permasalahan pinjol di Indonesia sepertinya belum selesai. Indonesia masih tetap darurat minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.